Militer yang kuat merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk mempertahankan negara. Salah satu negara terkenal dengan kekuatan militernya adalah Rusia. Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022. Sejak saat itulah pasukan militer Rusia mengerahkan tank-tank andalanya sebagai kendaraan tempur ke Ukraina. Berikut daerah tank terbaik yang dimiliki oleh Rusia. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. T-14 Armata T-14 Armata merupakan tank tempur generasi baru milik Rusia. Tank ini pertama kali dipamerkan pada tahun 2015. Diketahui, T-14 armata ini sebagai tank terkuat di dunia. Kendaraan tempur ini dipersenjatai meriam smoothboard 2A821M 125mm. Selain itu, tank ini juga mempunyai tambahan senjata utama dan sekunder, seperti meriam 2A83 152mm smoothboard dan senapan mesin PKTM 7,62mm. T-14 Armata mempunyai sistem afghanit yang dapat melindungi dari serangan roket, serangan misil anti-tank, serta RPG. Kecepatan T-14 Armata ini dapat mencapai 90 km per jam pada jalan raya. T-90 Tank T-90 dilengkapi dengan persenjataan utama berupa meriam 2A46N 125mm smoothbore. Selain itu dilengkapi dengan laser pertahanan Stora 1 yang dapat mengganggu sinyal misil anti-tank serta sistem afghanit. Tank ini diawaki oleh tiga orang. T-90 mempunyai kecepatan 60 km per jam di jalan raya dan untuk jarak tempuh kendaraan tempur T-90 ini dapat menempuh 550 km. Tank ini dapat berenang hingga kedalaman 5 meter dengan daya tahan selama 20 menit. T-80 Tank T-80 dilengkapi dengan mesin turbin gas sebagai pengeruk utamanya. Selain itu, T-80 juga dipersenjatai meriam 2A46M1 125mm smoothbore otomatis. Sedangkan senjata sekundernya dilengkapi dengan senapan mesin PKT 7,62mm dan senapan mesin anti udara 12,7mm NSVT. Kendaraan tempur ini dapat melaju dengan kecepatan 70 km/jam dengan jarak tempuh 325 km. T80 menggunakan besi aktif peledak untuk pertahanan. T72B3 T72B3 merupakan modernisasi dari T72. Versi terbaru T72B3 ini mempunyai daya tembak yang signifikan lantaran sistem pengendalian tembakan baru serta modern yang terintegrasi. Tank ini ditingkatkan dengan mesin baru yang lebih bertenaga yaitu minimal 1130 tenaga kuda. Mesinnya menggunakan V92S2F yang dilengkapi dengan penembak peluru kendali, transmisi otomatis, tampilan digital dan penggerak roda belakang.